Harga cabai di Surabaya mulai melandai. Cabai rawit untuk kualitas biasa berkisar di harga Rp35.000 per kilogram, sedangkan kualitas bagus Rp40.000. Cabai rawit kualitas biasa 1 kilonya Rp35.000, yang ini agak bagus Rp40.000, kata Ahmad pedagang asal Pasar Keputran Surabaya, Jumat 5 Agustus 2022. Ahmad menyebut, harga saat ini sudah mengalami banyak penurunan. Sebab pada 31 Juli 2022, harga cabai rawit untuk kualitas biasa dijual seharga Rp55.000. Lalu kualitas bagus seharga Rp60.000. Pas minggu itu yang biasa masih Rp55.000 per kilonya. Kalau yang bagus Rp60.000, ujarnya. Ahmad menambahkan, harga cabai besar mengalami penurunan antara Rp2.000. Saat ini, harga cabai besar dijual seharga Rp58.000 dari yang sebelumnya berada di angka Rp60.000 per kilonya. Turunnya harga cabai besar Rp2.000, gak tahu juga kok beda harga cabai besar dan rawit. Kalau kulakan tapi beda ambilnya, terangnya. Sekian Harga Cabai untuk tanggal 8 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.